Tarik karung berisi kado ke kereta salju. Karung ini berisi kado-kado yang diantarkan Santa pada semua anak di bumi. Bagian dalam karung ini jauh lebih besar daripada tampak luarnya. Kamu melakukan hal yang bagus. Uh! О-о-о-о uh, uh, uh.